damai sejahtera bagi kita semua puji Tuhan kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah online GKRI diaspora kopilas dan untuk itu marilah kita memulai ibadah kita dengan bersaat teduh Syukur kepada Tuhan, karena kita boleh ada pada hari ini sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Karena itu, marilah kita naikkan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian-Ku ada, sebab anugerah-Mu. Tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan roh kudus menyertai kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kuma Adonai, bangkitlah Tuhan. kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah siap untuk Engkau taburi dengan benih firman-Mu. Urapilah hati kami, kuasai dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami setiap perkataan-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Urapilah hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu agar melalui hamba-Mu Iman kami boleh semakin diteguhkan. Di dalam nama Yesus Kristus penebus dosa-dosa kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama akan membaca merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Hari yang berbahagia ini. Yang terambil dari Yohanes 24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 Sekarang aku mengutus kamu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan ini adalah peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang pertama kali. Kita bisa belajar dari firman Tuhan ini ada Tiga hal yang kita bisa belajar di sini. Yang pertama, yaitu keadaan murid-murid saat itu. Saat, saat yang sangat-sangat mengguncangkan mereka. Yaitu tiga hari sebelum kebangkitan, Yesus dibunuh dengan cara yang sangat sadis, mati di kayu salib. Di tengah-tengah penjahat Dan yang kedua kita bisa belajar Yaitu dari perkataan Yesus kepada murid-murid Yesus memberikan damai sejahtera kepada mereka Yang ketiga Yesus mengutus murid-murid untuk menyampaikan Damai sejahtera itu untuk sesama, untuk orang di sekelilingnya Mari kita belajar satu Dikatakan dalam ayat 19a Ketika hari sudah malam Pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat Dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi Mereka takut Saudara Mengapa mereka takut? Karena nyawa mereka terancam Tapi ada hal yang kita bisa Lihat di sini, mengapa sampai murid-murid takut? Sebenarnya, kalau kita lihat, mereka sudah tiga setengah tahun berjalan melayani bersama dengan Yesus. Mereka sudah melihat perkara-perkara ajaib, mujizat yang dilakukan oleh Kristus. Orang mati dibangkitkan, alam takluk, waktu murid-murid menghadapi. Amin saka. Di danau Yesus hadir dan memberikan memberhentikan angin itu. Orang sakit disembuhkan. Yesus mampu memberi makan 5 ribu orang laki-laki. Banyak peristiwa yang mereka hadapi, mereka alami dan mereka menjadi saksi utamanya. Tetapi kematian Kristus bagi mereka, semuanya menjadi tidak ada arti apa-apa. Mereka takut, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga tidak berbeda dengan murid-murid. Kita sama dengan murid-murid, mungkin disamakan juga enggak. Dia tuh orang pertama dari Tuhan Yesus. Murid Yesus Kita udah orang kesekian Tadi kita lihat Persamaannya adalah Kita sama-sama orang berdosa Dosa Memisahkan kita dari Tuhan Dosa membuat kita jauh dari Tuhan Dosa membuat kita Tidak bisa mengerti rencana Tuhan yang indah murid-murid yang begitu dekat dengan Kristus. Mereka tidak mengerti mengapa Yesus harus mati. Dan mereka juga tidak percaya perkataan Yesus bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Buktinya mereka berkumpul di situ. Harusnya mereka berkumpul di minimal ada utusan yang pergi melihat ke kuburan bahwa memang benar Yesus bangkit. Ini mereka berkumpul dengan suasana takut Tapi bapak ibu saudara Tuhan Yesus itu sungguh amat baik Pada saat keadaan demikian Dikatakan di situ dalam firman Tuhan Ayat 19b Pada waktu itu Artinya pada waktu yang tepat Indah pada waktunya Pada saat mereka sedang mengalami kesusahan Seakan-akan tidak ada harapan Yesus datang Data, dikatakan di situ, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ada suatu inisiatif dari Yesus untuk datang kepada murid-muridnya. Karena dia tahu keadaan murid-murid saat itu. Dia datang dan berdiri. Berdiri di tengah-tengah mereka. Berdiri ingin menjelaskan bahwa Yesus bertanggung jawab kepada murid-muridnya dan mau mengambil alih penderitaan mereka. Ingin menyampaikan bahwa Yesus bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Dan dikatakan di situ ayat selanjutnya dikatakan Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu Dan ayat 20 Dan sesudah berkata demikian Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan Kalau kita lihat, apa kata Yesus sebelumnya? Damai sejahtera bagi kamu mereka tidak fokus kepada kata-kata Kristus saat itu Yang mereka fokus, mereka melihat Mata mereka, tapi menjaringan mereka tidak mendengar Mereka melihat Jadi mereka suka cita karena mereka melihat Tangan dan lambung Kristus Oh iya, Yesus bangkit Mereka lupa Mereka tidak fokus kepada perkataan Kristus Yang sangat bermakna yang menjadi alasan mengapa Yesus harus mati, yaitu damai sejahtera, salam. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, kata sekali lagi ingin menegaskan, bahwa ini yang penting, kehadiranku di tengah-tengahmu, ini yang penting, inilah perjuanganku, inilah mengapa aku harus datang, mati, dan bangkit untuk engkau. Dikatakan sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mungkin karena kita sudah sering mendengar kata shalom setiap minggu pada saat hamba Tuhan Berhobat. Jadi hal itu Udah menjadi hal yang biasa Tapi kalau kita lihat dari artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kita lihat dari kata Damai sejahtera Itu artinya Tidak ada perang Tidak ada kerusuhan Aman Tentram, tenang, keadaan tidak Bermusuhan, rukun Aman, sentosa Makmur, selamat, terlepas dari Segala macam Gangguan jadi yang paling pertama, shalom, yang diberitakan oleh Yesus adalah, Engkau sudah diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Dosamu sudah diampuni, sudah dibebaskan. Engkau sudah merdeka. Sesuai dengan kata ini, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera menjadi milikmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus katakan di dalam ayat yang ke-21, yang ayat selanjutnya dikatakan, "Dikatakan di situ sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus Kami." Yang Tuhan mau, Shalom itu juga sampai kepada orang di sekelilingnya. Dia mengutus kita, dan ada kata-kata di situ sekarang: "Kapan sekarang?" Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita harus mengambil keputusan. Untuk menghadirkan shalom itu dalam kehidupan Bukan hanya hanya untuk saudara Tapi di dalam kehidupan keluarga saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Keadaan akhir-akhir ini Kita tahu pandemi Pandemi artinya wabah di seluruh dunia Mungkin kita dalam suasana takut seperti suasana murid-murid tapi firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita. Jangan fokus kepada virus corona. Fokuslah kepada shalom. Bukankah keputusan, kebijakan, pemerintah kita semuanya diam di rumah saja. Kita bisa melihat makna rohani maksud Tuhan ini di rumah saja. Untuk apa? Supaya kita mempraktekkan shalom itu dalam kehidupan kita sekeluarga. Kalau selama ini mungkin suami istri tidak rukun, antara orang tua dengan anak, antara suami istri dengan mertua atau dengan siapa yang ada dalam rumah saudara, inilah saatnya. Shalom itu dipraktekkan, dilaksanakan di dalam kehidupan saudara. Hadirkan Yesus di dalam kehidupan saudara sehingga shalom itu benar-benar hidup dalam kehidupan saudara. Iman Tuhan menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Kristus itulah yang memberi kami kelegaan dan harapan baru di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu saat ini. Kami rindu ya Tuhan supaya damai sejahtera Kristus menaungi hati kami, mengusir segala kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan di dalam hati kami. Dan menjadikan kami saksi-saksi Kristus untuk membagikan damai sejahtera kepada dunia ini. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi pendengar dan pelaku yang baik dari setiap firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Berkati hambamu Bapak Evangelis Dr. Domingus Efruan, supaya dalam pelayanannya sebagai seorang dokter ia bisa menghadirkan damai sejahtera Kristus kepada rekan-rekan dokter dan tenaga medis lainnya terutama di tengah pandemi virus corona saat ini berkati istri dan anak-anaknya agar keluarga ini senantiasa dilindungi oleh engkau dan kini ya Tuhan kami juga diberi kesempatan untuk memberi sebagian dari apa yang kami miliki Melalui persembahan kami Terimalah ya Tuhan Dan pakailah untuk pelayanan gerejamu Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami Kami telah berdoa Amin Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan Sambil kita menyanyikan Kala cari damai Cari damai hanya. Jangan lupa Kita berdoa Bapa yang baik Terima kasih untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami Untuk semua berkat yang engkau curahkan di dalam kehidupan kami Sehingga kami boleh memberi dari apa yang kami miliki Yang semuanya tentu saja berasal daripada Kau. Urapilah itu ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tengah dunia ini, agar melalui persembahan kami, gereja kami, boleh terus menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehadiran kami di dunia ini. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, yang saat ini sedang berjuang untuk keluar dari persoalan-persoalan yang tengah, membelit bangsa dan negara kami baik itu persoalan virus corona persoalan ekonomi sosial persoalan politik dan persoalan-persoalan lainnya berkati para pemimpin kami Bapak presiden wakil presiden beserta dengan jajaran kabinet dan semua pengambil kebijakan di bangsa dan negara kami supaya oleh hikmat Tuhan mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk menghantarkan bangsa dan negara kami keluar dari setiap persoalan yang ada. Berkati para tenaga medis, para relawan yang berjuang di garis depan, mampukan mereka ya Tuhan beri kekuatan dan kesehatan kepada mereka agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan kekuatan yang berasal dari engkau Untuk gereja-gerejamu Berkati dan pakai untuk kemuliaan namamu Supaya kehadiran gereja-gerejamu Di tengah dunia ini Lebih khusus di tengah bangsa dan negara kami Boleh memancarkan sinar harapan Bagi setiap orang yang sedang mengalami keputusasaan, Boleh hadir untuk membawa damai sejahtera Kristus Membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Sehingga gereja-gerejamu sungguh-sungguh boleh menjadi garam dan terang Di tengah-tengah bangsa dan negara kami Kami berdoa untuk jemaat kami Jemaat GKRI Diaspora Kopilas Dan semua yang mengikuti ibadah online ini Tuhan berkati mereka ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka Engkau yang lebih tahu karena itu ya Tuhan, biarlah engkau membantu mereka, menolong mereka keluar dari persoalan mereka, memberi mereka bahu yang kuat untuk memikul setiap beban yang ada saat ini. Sehingga ya Tuhan, mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa itu. Dan mereka boleh keluar dari setiap persoalan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang merindukan pasangan hidup, Tuhan memberikan pasangan hidup. Mereka yang merindukan keturunan, Tuhan mengurapi rahim mereka ya Tuhan. Agar mereka boleh memperoleh keturunan yang berasal dari daripada engkau. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.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 dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita tutup ibadah kita dengan menaikkan pujian, tunjukkan kuasamu. Aku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 Berkuasa dan berkasihan, Amin. Jemaat Tuhan milik Tuhan, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan.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 Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, silakan bersaat teduh. Tuhan memberkati.